Ada doa orang tua. Dua orang. Ada dua banget katanya. Ada Cassius dan juga Armici. Berarti okay. ngebuff 10% damage. Bahkan Armichi juga membawa calon istrinya. Luar biasa. Iya. Buffnya eh. 30%. 30 itu 30 serius. 30. Itu 30. Udah. So, kemarin saya ketemu juga gitu ya. Yang, iya. yang penting jangan bawa Oji. Hah? Hah? Takut ditikung ya? Iya. Bahaya. Luar biasa. Kufra kali ini sudah di band oh. dari tim Alter Ego. Mereka gak mau ada Bonesingbo atau Surprise Attack dari Tyrant Revenge. Berarti Alter Ego bisa jadi memainkan hero-hero seperti kamus ataupun Leomort ya kalau sih. Karena kalau ngomongin masalah dash tentunya dengan bouncing ball Leomort ya kuda yang yeah. bakal loncat-loncatan ya. Apalagi kalau udah ada bouncing ball kayak Leomort itu cuma mas-mas pake kuda. Iya yeah. mas-mas yeah. pake kuda Karena semua skillnya ngedash. ngedash. ngedash. Bahkan Phantom uh, Storm-nya aja itu hitungannya ngedash. Tapi kalau misalkan dari KB Volfa lebih enakan meta dua mage atau dua tank seperti biasa? Tergantung lagi. Tergantung lagi. Tergantung lagi, mereka kita mau set kayak gimana? Kalau misalkan setup up match-nya yang memang ada Chang'e dan Harith, ya let's say itu bisa main sama mid game gitu. Kayaknya harus sudah dihapus dari dua tank itu kayak lebih baik dua support. Iya dua support lebih enak soalnya sekarang. jadi Karena yang jadi support-nya itu kan bisa tank, bisa apa aja gitu, bisa hybrid. Tapi kita di perannya, satunya emang bener-bener buat cover, satunya juga buat dealing damage sekaligus. Hylus bakal di-ban kali ini karena kita ban gampang banget untuk ngebuka inisiasi ya kan lalu juga dia punya glory sepatu yang ditambah dengan revitalize yang bener-bener cocok banget spellnya untuk Hylos. Yes, mungkin yes. ini dia mau nabrak tanpa harus nabrak balik dengan Hylos. Kayak, let's say disini ada Grok, ataupun bahkan cow yang ingin digunakan sama alterigo Jadi bakal ada picking. penghalau untuk si Groknya nabrak dengan bebas. Valir pun bebas, Harith bebas dan juga kimi bebas. Ini yes, tiga benar -benar. hero OP yang sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh alterigo real kalau gue ngerasa Grok jadi unggulan. Ya, Untuk -scaling sekarang. Scaling damage nya di level 1 dia bisa ketukaran ya. 860 damage. Dan nggak mungkin juga kalau bingkanya bingkator ngambil dua hero open scaling. Yeah. Kayak misalnya dia ngambil hard hit oke. Okay. Tapi yeah. abis itu tank nya hilang lagi. Iya. Yeah. Chow bakal kelepas tentunya. Iya yes, Mas betul masih banget. Masih ada Akai juga yang Akai. masih diamankan. Banyak yeah. banget sebenarnya pilihannya. Karena highless dan kontranya udah bener-bener di Hilang, uang enggak? dari awal, ya. Kaja Terry juga gak ada artinya. Kalau mau nabrak ini bakal enak banget, tapi yang makan. Lu enak juga. Mau gak mau cuma nabrak Lute. karena ini si dan juga adanya order brilliance untuk ngedive into red. Kalau dia support, kalau dia support. Masalahnya adalah Bravo bakal naro ekspornya di mana. Kita hmm. tadi kita bahas juga di awal ketika kornet nanya, kira-kira bakal ditaruh di mana untuk bravonya. Betul, ya, Karena emang pemilihan iya, Roll makin banyak ya. Eh. Betul-betul. Kayak gak bisa ditebak. Lu udah ngepick uh, kayak Xbox, kayak mungkin orang biasa ya, nggak oke okay, offline, offline tapi ternyata bisa jadi support. Iya, yeah. yeah, memang. Tapi pun juga sama. Kita ya offline, tiba-tiba cip jadi apa? Kamu mau ngomong apa? Saya juga udah visioner. Gimana, gimana? Bahwa Valir bisa jadi support. Oh, waktu itu ya. saya udah bilang ke KB. Iya, waktu itu kita nyoba. Oh, gitu. Macam-macam sih, kayak Aurora, masih Valir. Uh, itu di season satu. Yang depannya, hero- yang depannya hero- Hah? Esmeralda Esperalda enggak tuh? Eh jangan, oh, sih, oh, itu jangan sih Itu baru kenapa sih? Itu baru sih ketiga ditemuinnya. Pas oh, siap, siap. Itu baru sih ketiga okay. dan ditemuin lagi sama Vol, ternyata tidak berhasil. <laughs> belum, belum. Oh, belum, <laughs> belum Selena dia. berhasil kan? Masih try hard strategy. Tapi Selena <laughs> Selena, selena berhasil, kan ya. selalu berhasil kayaknya karena dia memang tipikal oh, Long range banget, banget yes. range-nya mungkin lebih jauh daripada Cangka, tapi ada Kari di sini mana kan dari tim Beard on e ya, dia, mau, dia mau ngamanin untuk Brock hmm. sih, dia pengen counter banget, tapi permasalahan yang ngajakin Kari siapa. Yeah. Tidak ada tank yang bagus lain kalau menurut gua untuk saat ini, atau kaca Akai. Ya mungkin kedua itu sih, kalau nggak kaca itu, uh -huh. itu oke. Okay. Yeah. gimana korek? dan juga kalau usah ngomongin soal Chow yang sudah dinner berkali-kali ya? K yeah. uh, KB kan tadi sempat bilang juga Chow jatuhnya udah bener-bener kayak, yeah, Ya tadinya kasarnya ketika loncat pas turun masuk nastan, mm -hmm. tapi sekarang pas turun udah bisa jalan. Mm. tapi masih bener-bener dipakai dan menurut korek pribadi kayaknya Chow itu masih tetap rusuh deh. bener-bener kayak, ya. walaupun dinner berkali-kali beda um... halnya sama Fanny yang sudah dinner berkali-kali. benar banget. apalagi sekarang udah bisa dibilang gak works banget, sangat useless, sangat useless itu paling benar-benar sangat beres. Yeah. Tamus dan juga Granger bakal diben kali ini dari kedua tim. Gak bakal ada kerusuhan dari segi oflandersnya, tapi tentu dengan meminimalisir marshman, begituan kayak maksa banget untuk minimal menggunakan hell atau bahkan cloud. Yeah. Ini dipaksa banget nanti tempatnya. Oke, okay, Lolita Supreme 4, KB, <laughs> eh sudah naik ke ya? Lolita. Nah, sudah naik ke tiga, yeah. Supreme so, 3. Harusnya ya, nunggu akhir bulan, Pak. Nunggu tanggal 1 soalnya. Oh kiranya nunggu gajian. Gak, gak. Beda pak. Beda. Lolita bakal diamankan ini. Ini dia jawaban dari Volva tadi yang Volva pertanyakan adalah cover untuk karinya siapa. Yes udah ada Lolita tapi apakah optimal karena lawannya sendiri aja adalah Chow. Dimana walaupun ada shield tetap aja. Yes bener pak. bisa mementalkan ah. dia. Akai. Atau ya Akai juga lebih baik itu sih. Akai dan satu lagi damage dealernya, yeah. apakah bakal hell card karena silentnya udah meningkat 1,5 detik dari yeah. 0,7. Hell card enak. Hayabusa, hayabusa. Oh, enak oh. banget, dia menghindari Silent. Serius -box, -box enak banget sih. Iya. Yeah. Dengan coach shadow tentunya X-Bog gak bakal bisa nge-jerdive into red karena dia juga punya viraga armor. Oh viraga armornya pecah, Hayabusa. hayabusa dia gak bakal bisa lasin sana itu dan his, Hayabusa bakal diamankan untuk Mawzi. Gimana kalau net melihat Mawzi dengan Hayabusanya lagi kali ini. Aku sih menunggu momen-momen saat Mauzi itu pake Lenslot. Lenslot pasti sih, kenapa yeah. tuh? Licin banget, yeah. aku juga menunggu itu. Iya, yeah. terima kasih banyak loh, <laughs> diperjelas. Uh. Diperjelas sekali ya banggan ya. Terima kasih banyak, bukan Satu pikir lagi kali ini dari tim Bigetron Esports. Mereka bisa aja ngambil offlinernya, mereka bisa aja ngambil satu supportnya lagi nanti, exportnya bakal ditambil Ya, bos. bagus. Akhirnya bakal mereka ambil loh. Hmm, mungkin untuk ngelock kayaknya. Kalau yang tersisa untuk ngelock Haya, digi sih, digi doang.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 Wah, wah, wah, wah. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Oke, kita pakai tenis indoor Senayan sudah mulai bergerumuh. Ya. Bergerumuh ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai match yang kedua, tenis indoor Senayan, mana suaranya? Luar biasa dan sportivitas luar biasa antara kedua coach dari kedua tim. Yes, benar banget. Ya, kita langsung Spotter sebentar lagi. Juga. Masuk ke match yang kedua, best of this series, pastinya kita akan mencari siapa kira-kira di antara dua yeah. tim, antara Alter Ego dan juga Bigetron yang akan lolos dan masuk ke babak selanjutnya melawan RRQ. Ini dia, RRQ-nya. Prediksi apa? dari KB. Well. Well, outer ego. Ego. ego, Alter ego, dari juga Alter, Alter ego, outer ego, outer ego, outer ego, itu nyeselin outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, Kalau ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, karena ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer ego, outer Dari draft ego, outer ego, outer ego, outer ego, Tiga untuk Alter Ego, wow. menarik karena tentunya ya. dengan adanya Hayabusa yang Badan. menangkap ke arah belakang ini kalau ditentangnya. Akai nya sih, juga benar-benar iya. bakal ngebubarin ya. pasukan dari bigetron Bakal kayak gimana cara nge-lock ini bakal jadi pertanyaan. Bener-bener banget. Nah, kita akan langsung memulai dan langsung lempar ya. kasih ke kita. KAB dan Volfa, silakan Terima kasih Bukornes, nanti kita berada di dalam land of down. Woo. Best of the series untuk match yang kedua di babak play of Alter Ego melawan bigetron Volfa. Sangat meriah sekali, sudah ada Harith dan juga Casius. Dengan geraknya, Casius adalah tank yang bisa dibilang, kalau kata Dankie, di udah kita. Ini sangat ya. menyeramkan ketika kombonya sama Cherry Boy, iya, karena ini kayak udah midland sinergi banget, sih. Ya, udah klub udah banget, klub banget. Ya, kayaknya lebih cepat untuk alter ego mendapatkan buff. Terlebih, yeah. liring minion ditambah dengan adanya Celliboy Boy yeah. akan melakukan harit. Ini harus diperhatikan tentunya kita tahu sendiri boy dengan player sebagai most kill. Yang yes. didapatkan selama regular season. Dia bakal menambahkan poin-poin kill-nya di playoff kali ini. Gak cuma itu aja kalau lu sadar dengan damage dealer paling banyak uh. adalah seorang boy Yang hampir 2 juta damage. Benar banget. Sementara Bravo bener-bener ganggu di arah bottom lane dan di sisi lain Alter Ego. Masih mau ngejar ke arah levelingnya nya Mereka bener-bener gak mau. Sekarang nanti, sekarang nanti, nanti, bakal nanti, nanti, Maung nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, juga bakal mencoba untuk bertahan tapi di arah top lane gold buff yang kedua seperti yang bakal diamankan oleh Celi Boy tanpa adanya kontes udah level 4 udah punya zaman force ini bisa banget untuk kontes tapi cases masih level 2 Oh sudah akan bertemu lagi sekali lagi di mid akankah Guys. keluar dari bus 123 belum hmm. hanya keliling Minim beruang kayaknya yes. 26 detik sebelum Tartel yang pertama ya yeah. akal setup seperti yang dimunjukkan sama alter ego karena mereka belum ada pergerakan sama sekali ke area Tartel nya begitu dan juga ketika dia menunggu di bus. dia tahu dia udah kalah damage dengan group jadi lolita aja gak akan memangkul sama sekali tapi oh. ntar lagi bravo udah level 4 artinya dia bisa sedikit memaksa untuk arah Akai permasalahannya adalah apakah Akai akan kontris. Iya ini soon. ini bakal lebih menguntungkan untuk Armitis tapi di sisi lain berat setelah kena damage satu oh. sakit harus dipaksa untuk mundur Starlight like most healing up juga Sangat dari sabar. bravo udah level 4 last insan ini udah didapatkan tapi Murphy si punya 1000 pounder sepertinya, bakal dipaksa untuk mundur dari seorang Bravo dan Jelly Boy di yes. sisi lain, narik tarpa nya, diajak jalan-jalan, e, dia, dia, mau kemana, bakal mundur ke arah belakang, sementara oh. kaya siswa, tiga kaya sosol pengal digunakan yang nanti tadi, bakal dari Bravo, bersebelah diamankan di area jungle pak. Sedikit memaksa ke area, musuh empat orang sudah berada di depan grog dan dua orang melakukan ulti branch dengan darkening nya, langsung lempar ke sosol tiga kali, hilang sudah grog dan ini akan menjadi poin yang sangat penting. Ketika Tartelnya bisa diambil sama Bigger setengah Tengah energi dari Bravo bakal mengisi Karavira Garmo. Lo lo lo lo lo di reset kali ini. Langsung jadi poin masuk ternyata Sycrovision digunakan. Berat masih mencoba untuk pertahan. Masih punya order brilliant seharusnya Dreams. Bakal dikejar juga Sycrovision cukup oh. sakit. Belum ada Zaman Force pada seorang Jelly Boy. Karena itu buruk banget. ketika kan dia mau Zaman Force. Tidak ada Bob Zaman sekali dan juga terlebih lagi. Kalau cuma dua lawan empat. Bisa jadi diambil kembali grok ataupun harinya. Terlebih so, lagi, tadi yang sebenarnya udah bisa digunakan oleh James. So, posisinya lebih enak ke arah. Tim Bigotron sebenarnya. Dia bener-bener di area mid lane jungle. Minya hilang di last shot dengan cepet banget. Ya, sebenarnya masih aman di oh. arah top lane dan di bottom lane. Mau masih mendapatkan masih go mendapatkan golpong distribution menghina dengan Quatch Shadow. Last shot ini bakal digunakan. Masih ada Quatch Shadow, nggak kan? ada Quatch Shadow. Oke, bakal dibalikkan begitu saja. Terambah dalam macam, maka ada kali ini. Last shot 3 pangkat, Hero untuk seorang Ada newman dan miss. Langsung saja ada Quatch Shadow di sana. Oh Shado Shadow kill. Kill bahkan digunakan yes. untuk defensif tapi Leo... Dia juga masih bertahan dan Jelly berhasil mencuri buff dari A. Kalau boleh jujur gue kira tadi masih ada koal satu lagi ke arah atas. Tapi nge, ternyata dia mau maksa untuk melakukan shadow kill. kill. Karena mungkin dia merasa oke gue udah agak slow mungkin yang menblesnya dari Arabus. So dia langsung massa seperti itu tapi kita oh, lihat okay. no. kali ini. No charge defensif untuk Moonrul kali ini bakal di arah belakangnya Dionya muncul sama satu 1 melawan tiga. Celiboy <coughs> langsung rotates <coughs> ke belakang. gak mau ngambil risiko untuk tim fight. Di menit tiga tadi kalau nggak salah alter ego sabar banget mainnya tapi di menit empat ini kayak mulai agresif. Tiba-tiba ada zaman post tiba-tiba masuk ke area tower. Oh, nah no, tapi di bottom lane nggak ada yang menghalangi Maungsi untuk mendapatkan turret demi turret-nya bakal yes. diamankan di Arab bottom lane untuk tim alter ego. Space Created, walaupun di atas sebenarnya lagi keadaan krusial banget dari cowoknya bakal diambil atau tidak. Karena sudah menumpul pemain-pemain dari Vigatron. Wah, kunci defensif kali ini tapi lihat cepet banget sudah coba diamankan wacer mungkin bakal digunakan tapi di belakang langsung ada Town. Dari Amerika Pol, wow mereka bakal digunakan Oh, tower. Saja dapat, mereka berlari terberas. Jadi bakal mendapatkan satu. Tower, pergian bakal ada yang bermain di belakang urikat Dance dari Murphy mengubarkan pasukan dari tim Bigetron. Ekstator masih bertahan. Amerika Pol bakal dimisikan saja. Oh. Jelly Boy dengan satu kronodesnya masih bisa mendapatkan kill daripada seorang gatot kaca. Ya startnya juga bakal diambil itu enak banget tadi gatot kacanya gue pikir bakal aman-aman aja. Karena kalau kita lihat itu darahnya masih ada 150 lebih dan tiba-tiba kronodes -tiba masuk ke dalam tarot sudah mendapatkan gretot kaca. Ini eh, untung banget untuk Chelly. Oh. bahkan Chelly udah mengamankan satu kalamity reaper yes. kali ini. brunch satu kali tumbang ini bakal jadi ancaman banget untuk Cindy Gator. Bebe, itu kalau kena satu kali Chronodes dan hit itu sakit banget Bebe. Ya, ada true damage juga. Ada, ada reaper juga. Well, ini masih belum apa-apa tapi. Lihat langsung. ini adalah turtle kedua, kayaknya harusnya bisa dimenangkan oleh altering tapi kalau dirusin runox gue gak tahu lagi. Iya, kayak masih berada di arah mid lane baru, gampetin bangunya boy dan juga kyseus gak bakal ada di kontes kali ini. Turtle nya bakal dengan instan diamankan oleh Chely boy di menit kelima. Dan bagusnya mau sih, memberikan space banget untuk teman-temannya. Ketika ada seorang Xbox yang mau datang dari arah bus langsung dipatahin begitu aja. Ya, ini kayak dipaksa sih untuk oh, di arah mid lane. Berarti balik kejar Chely boy masih mencoba untuk Riono The Synchrovation. Masih bisa bertahan ternyata dan sementara itu buffnya lagi-lagi dirusuhin sama Chelly Boy dan juga Cassius. Murphy bakal join the party. bakal dicoba untuk ganggu dan retribution terakhir untuk mendapatkan buff. dan sementara di bawah nya bakal diambil atau enggak karena dia ketinggungan mau kemana dan berhasil. Diambil begitu aja. Lagi dan lagi tiga hero dibutuhkan untuk mendapatkan seorang maungsi. Ya Chelly Boy coba dengan cepat bangun tonnery secara mid lane. red bakal diamankan dengan cara instan. Tiga tarot pertama sudah diambil begitu saja dan kali itu ada efek dari stiker ujung ternyata iya iya, iya iya iya tiga tiga yoi oh, semuanya oh, langsung pakai segerang sama ternyata oh deal game bro oh, oh, deal game jadi oh, oh, datang kali ini mencoba untuk mengincar eh, karena apa ada taruh langsung keadaan mereka berbaring gula kah tapi kayak kasis gak bakal mau nabrak begitu aja sih. ya karena dia tidak melihat teman-teman dari digitron sudah tidak ada di mid lagi jadi dia oh, langsung oh tahun fresh langsung well break kita jumpa terakhir karena satu saja kali ini level menjadi tidak ada lagi sama or di cancel sama portual dua rupiah terima berapa rupiah berapa di luar belakang kayak Seals mengarahkan oh, ke arah belakang oh, tapi masih Boy. bareng dikenalkan Bravo dan sebelum ke double kill, low game for Sebalik tapi gak bisa disyantut begitu sesama Arvinci oh no no no, no. udah gak bisa ngapain lagi Celliboy yang tidak mau memaksa masuk mau tidak sih juga mau sih akan ya. dapat enggak enggak dia mau dia nggak maksan dia udah gak mau maksud halo di oh, enggak enggak enggak Celiboy juga gak bakal mau maksan walaupun dia udah punya zaman force lagi ya yes, betul banget dan kali ini dia mungkin melakukan sedikit penjarean bawah tapi gue penasaran nih be kayak dia tadi buff di bawah itu kayak jarang banget diambil sama teman-teman outing iya mereka lebih berfokus sama top line karena mereka benar-benar ngarusin ke arah seorang A-nya. Yes. dan ini Channel adalah Celiboy yang sudah dia kayak kemes banget M mau nabrak kemudian nggak masuk masuk Shut dia kayak oke okay, barir itu adalah batas gua untuk masuk perdaya itu dari di, di, ditandain sama Cassius ya Gak boleh yes. lebih dari situ ya enggak boleh lebih dari situ anak ya. kecil durut soalnya tapi kali ini ada breakable 4 Lalu langsung datang kali ini ceduk kali oh. ini dikeluarkan sama Maungzika. masih di Sebenarnya sebenarnya langsung hilang begitu saja Mausi Gak punya shield dan partion yang diambil oleh seorang Candy Boy kasih sana ini defensive langsung sama force keluar langsung untuk mendapatkan turret di arah top lane dan berhasil dari alter ego sangat luar biasa cepat dengan adanya zaman force untuk melakukan push turret emang yeah. mudah banget Memang seratnya bakal seperti itu Bakal dibales harusnya di armat yeah. Tapi apakah cukup gitu waktunya Karena kalau kita lihat Satu oh, Tarun pertama dengan tarun kedua Itu jauh banget nilainya bu. Bentar banget Sementara itulah Diamankan Turet pertama untuk Indy Getron Akhirnya berhasil mendapatkan Bottom Turet Bakar begitu saja oh, Celliboy Cicrovision si sakit juga Di arah belakang Ternyata di arah bottom lane-nya Bakal ada sedikit cutting Dari Cassius Wacat mungkin bakal digunakan Extrasur 1000 Mounders keluar Tapi masih ada Unbreakable untuk defensive Ya mungkin di sini celi boy memaksa Untuk tetap berada di Meet. Tapi ingat, dia sendirian, dia masih jauh dari teman-temannya. Tapi Yesius gak pernah meninggalkan dia. Dia langsung balik lagi ke arah mid, walaupun sebenarnya di bawah ini bisa di cut berkali-kali, walaupun sebenarnya kayak masih bisa diajak luar, dengan keadaan yang sekarang kayak Bigetron gak punya ekonomi yang yang bagus daripada alter ego. so, ini baik banget untuk diperangi beda 4 ribu dari segi goldnya masih belum untuk ada core ya? inisiasi, untuk core ini kayak gak terlalu jauh tapi jelly boynya udah ada di mid lane, coba untuk nahan fire stack digunakan sama berapa, nah hari karena jelly boy tapi jelly boy masih bisa mundur dengan chrono nah, ini kayak ngasih farming antara untuk co atau antara untuk mau uh, oke, okay. okay. ini ini ketahuan, kayak belum balik gunakan, masih ada kuat shadow untuk defensif bakal dibalikin keadaannya kali ini yes. bakal ada kasus untuk mendapatkan bottom turret di arah bottom base ya ini tinggal menunggu waktu saja untuk alterigo mendapatkan slot pertama mereka dari segi item udah jauh banget mungkin mau ke arah hmm... Ice Queen One dari Celiboy. Dia sih, kayaknya lebih cara concentrated sih. Oke. Okay. Harusnya concentrated, karena okay, lawannya adalah beran sih. Jadi dirontokinnya lebih cepat dan mau gak mau Celiboy dipaksa untuk mengamaskan playstyle yang lebih capable untuk fight. Kalau aku sih karena ada unbreakable, jadi kayak mereka bisa yeah. kabur dengan cepat. Lord, karena butuh Ice Queen One sih. Minimal zaman force ini kayaknya juga udah cukup seharusnya. Dengan Harusnya ASL, ya. Seharusnya. Courage Mas, dua bahkan. Dari Cibi Gatner naik Shazer dan juga Dreams mengamankannya baru saja. Tapi kali ini lihat kaisisnya setengah darah hilang, maka bakal dipaksa untuk team fight Armichi juga datang, Reset Lord yang oh. pertama kali ini. Dreams bakal mencoba untuk mengganggu karena Armichi, badan digunakan, maka yeah, dipaksa. Dia. kaisis datang, Zaman Force belum ada, update yang berwarntas, kedua Langsung ada pemerintah juga Mauser. datang kali ini. Bro. saja mau nya datang, shadow kill terbagi damage-nya. Tapi di belakang ada Zaman Force juga, teamfight-nya masih berlangsung. Mausie datang juga, update yang berwarntas tiga kuriketes daripada seorang kubi di belakang langsung dibalikin disini siusnya juga masih ada form of nature eksasoran mereka mengapalkan ke arah kesius mencoba untuk meng-cover ke arah soal cd buat tapi juga <tuk> bakal <mencabuk tangan> dia datang ke arah belakang coba di set up dahulu stun charge bakal kena thousand pounder connect juga kali ini langsung dibalikin bisa oh, saja langsung ada flash insta ini juga keluar timnya tumble summon for satu lawan 5 jelly <tuk> boy jelly oh. <tuk> boy keluar jelly boy masih bertahan sementara itu masih ada alter miss dengan satu lawan 5 dan jelly boy-nya masih survive masih coba dikejar balik kali ini jelly boy langsung farming saja pemain-pemain dari Bigatron yang tadinya, luar biasa berhasil bisa balikin lagi alter ego walaupun sebenarnya keadaannya terpuruk banget dia mencoba set up di ini yang terlalu jauh terlalu nge -dive. dan Avatar Guardiannya pas banget narik 3 di 16 nya langsung dapet juga bener banget tapi dengan ada satu hurricane dan langsung bubar semuanya dan juga Tuh, tidak, dia ada dia ada dia tidak, dari tidak ada damage tidak ada Celiboy bahkan gak kesentuh sama sekali dia kesentuh ketika impact 1 lawan 5 Celiboy bener-bener yes. sulit untuk takedown walaupun ada unbreakable walaupun ada stun chance yeah, yeah. dari trip, tapi avatar bisa hati-hati Avatar Guardian masih ada langsung Baik, kali ini di belakang komputer Guardian, saya akan membahas hanya kena satu Murphy. Nah, ini, Warga dewasa, Langkah wajar, kesit, Tapi jangan Murphy, langsung langsung hit, langsung satu ada bakal Oh Jelly Boy dia benar-benar memaksa walaupun minta bantuan dari Xbox ya, Ditarik dengan armornya. Oh my Jangan God. No, dengan juga dibuka. 9 detik hari. lagi. 8, 7, 6. Oh, oh, oh, oh. Bakas, sudah super kali ini langsung diarahkan midlane. 2 detik untuk brash. Tapi apakah ini jawaban Nggak Nggak bisa. Bisa. bisa sudah dihancurkan dari pesenya. Alter ego, berhasil mengamankan game yang pertama. Wow, well, well, well, well, well, well, Kelly, boy benar benar semangat banget untuk memenangkan pertandingan dan well, well, benar-benar di belakang. well, well, bisa well, dia. Siapapun well, bisa. Padahal zaman force-nya itu ada di tengah-tengah dari 4 orang. Yes. Dingit, dan last insanity-nya benar-benar on well, well, well, well, well, well, well,